dengan judul, "Penghabis TNI Ultimatum Menara Istana Akan Tumpu Jalur Hukum". Nah, ini Menara Istana ini saya bacakan dulu, kawan. Kemudian kita bahas satu persatu, ya. Kabar ba baru terbaru tentang menindaklanjuti beredarnya video yang menarasikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin ribuan anggota TNI mendeklarasikan calon presiden koalisi perubahan Adis Baswedan sebagai presiden 2024 di akun Youtube Menara Istana. Mabes TNI mengultimatum sang pembuat video. Dikabarkan Mabes TNI meminta pelaku pembuat dan penyebaran video hoax ini Pelaku segera meminta maaf secara terbuka TNI meminta kepada MI atau Menara Istana selaku pemilik produk video Segera menjelaskan kepada publik dan menyampaikan permohonan maaf kepada TNI dan publik Kata kapus TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono di Jakarta Kamis 18 Mei 2023 dilansir dunia berita dunia berita dari KB KB Anyus. Selain itu TNI juga mengultimatum agar video tersebut segera dihapus lantaran jelas termasuk hoaks. TNI juga meminta akun mengenalai istana menghapus video tersebut, tegas Laksamana Muda Junior, Julius. Mabes TNI selanjutnya juga memastikan posisi pelaku sudah terdeteksi keberadaannya. Sudah dideteksi posisi alamatnya, ungkap Laksamana Muda Julius. Pihaknya juga akan menempuh jalur hukum kepada pelaku karena dinilai perbuatannya sudah melewati batas lantaran proses pembuatan videonya dilakukan dengan sangat sengaja. Jelas-jelas undang-undang ITE melanggar undang-undang ITE karena sengaja dengan niat kuat dari yang bersangkutan tandasnya. Sebelumnya pihak Mabes TNI juga sudah menyatakan jika video itu hoax. TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Tulis TNI melalui keterangan resminya Kamis 18 Mei 2023. Peristiwa yang sesungguhnya terjadi dalam video sebenarnya adalah kegiatan olahraga Anis Baswedan di Markas Kopassus pada tanggal 9 November 2019. di mana saat itu Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi bukan Anies Baswedan dengan anggota Partai Nasdem di Jawa Barat. Seperti yang dinarasikan dalam video Youtube itu. Ucap pernyataan Mabes TNI. Nah, ini kawan beritanya yang saya bacakan. Dan ini juga sempat viral ya. Kan saya akan aktif di TikTok. Di TikTok itu ada 400.000 lebih follower saya. Jadi saya aktif di TikTok. Selain aktif di Youtube Saya amati itu memang hoax Dan yang nonton banyak sekali Di TikTok orang tersebut Itu adalah berita fitnah Berita hoax yang menggiring Opini bahwa seorang akan TNI Ya masuk ke dalam politik Tentunya ini berbahaya kawan Berbahaya Apalagi di TikTok itu kan penontonnya rata-rata remaja, -rata Itu yang terekam di otaknya, dan tidak sedikit memuji TNI di situ. Padahal itu salah, TNI Polri itu netral, ya netral dalam pemilu maupun pilpres. Apalagi doktrin TNI adalah politik TNI adalah politik negara. Ya, kalau mungkin secara pribadi, ya mungkin istri daripada anggota TNI atau keluarga dari anggota TNI yang tidak terikat pekerjaannya dengan uh, negara, ya itu bisa. Ya, itu bisa mencoblos. Ya, tapi di situ memang saya lihat Ya, seakan-akan Panglima TNI dan ada satu pamen, seakan-akan dia yang beliau yang berbicara dalam dokumen-dokumen. Uh, pilpres. Makanya saya langsung bilang, oh ini hoax, ini fitnah. Nah, saya pribadi kan salah satu pendukung panis Anies Baswedan. Jadi saya tahu betul, dan saya ini mantan tentara dan saya sangat tahu betul bahwa TNI tidak akan mungkin TNI aktif secara terbuka maupun tertutup mendukung salah satu kandidat capres atau capres dalam politik di demokrasi ini. Karena jika tentara dilibatkan, ya tentara dilibatkan ikut dalam politik praktis ini maka itu tentunya berbahaya. Ya, nanti angkatan darat nanti ikut siapa? Angkatan laut ikut siapa? Angkatan udara siapa? Nah, nanti angkatan darat lagi terpecah lagi. Ya, nanti kodam ini ikut mana? Kodam ini ikut siapa? Kostrat ikut siapa? Kopasus ikut siapa? Nah, nanti terpecah lagi di bawah. Ya, batalion-batalion nanti ya kan ratusan batalion itu nanti batalion ini milih siapa, nanti, eh, itu kacau deh kita maka tentara itu betul-betul itu netral jadi wahai sahabatku yang suka buat konten-konten hoax atau fitnah berhentilah berhentilah karena itu bisa merusak persatuan Indonesia dapat merusak persaudaraan. kalau kita sebar-sebar fitnah maka saya ini memilih membuat ya sebuah channel Youtube khusus untuk lawan berita hoax atau lawan basir hoax. Seperti hari puluhan ribu berita-berita hoax di beredar di media sosial. Dan ini adalah salah satu kelemahan daripada pemerintah dalam mengatasi bank berita hoax ini khususnya info ya minkon info borong limen infonya terlibat lagi korupsi semakin aneh ya berhentilah menyebar berita hoax kawan sudah benar apa yang dilakukan oleh Mabes ini yaitu meminta maaf dan dihapus dan semoga ini menjadi pembelajaran dan tidak ada lagi berita-berita hoax atau fitnah kawan ya itu saja Bersama saya, lawan, berita, buta fitnah, atau hoax di media sosial. Baik yang videonya, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.